Aku hanya untuk dirimu Pengorbananku hanya padamu Impiku hancur, jiwaku rasa Aku buka satu hingga selama ini, kamu percaya. Dinas lambang ini.